So, jangan rasa segan dan rasa malu nak sebut kita perunding hatanah hebat. Jadi, siapa kita? Kita hebat, kita hebat, kita hebat, hebat, hebat, hebat. So, bila kita sebut hebat tu, apa dia hebat yang kita masukkan, ada 10 perkara yang hebat kita kena lakukan. Okay? Yang pertama ialah kita punya impian dan matlamat kita kena hebat. Apa yang kita nak achieve? Apa yang kita mahukan? Yang kita nak tu bukan setakat hanya untuk untuk nak mendapatkan duit, bayar duit kereta bukan setakat nak bayar dapat duit untuk bayar duit rumah kita kena fikir lebih daripada itu kita kena fikir lebih daripada itu kita nak jadi seorang yang hebat impian dan matlamat kita kena hebat eh, nombor dua, kita punya kod dengan etika cara laku kita kena hebat kita ni perunding hartanah yang berdaftar bukannya broker jadi kita tak boleh samakan level kita dengan broker kalau broker tu jenis yang langgar kita jangan ikut cakap dia Jangan ikut cara dia. Sebab mereka seorang broker. Kita jangan follow dia. Kita seorang profesional. Eh, Tengok dia kita ni sama macam lawyer. Kita sama macam engineer. Kita sama dengan arkitek. Kita sama macam doktor. Kita sama dengan accountant. Kita seorang perunding hartanah berdaftar. Kita seorang profesional. Ingat, 8 code of conduct perunding eh, lapan code of conduct kita kena ingat tu. Dan cara laku kita pun cara laku seorang yang professional. Bukan cara yang tidak tahu apa tidak tidak orang kata tidak mempunyai apa tu standard. Okay. So niat dan semangat kita kena hebat. Bila kita nak membantu orang tu niat kita kena hebat. Kita nak kita niat kita nak membantu orang. Nak macam fadu kifaya kita nak melepaskan orang punya uh, keperluan. Eh, semua orang dia ada kan dia ada kepuluan betul tak? Kepuluan untuk uh, uh, apa tu? Untuk untuk uh, untuk uh, bagi seorang suami ataupun bagi seorang ayah kepuluan dia untuk memastikan dia dapat uh, memberi nafkah kepada kepada anak dan isteri dia betul tak? Nafkah dalam bentuk rumah betul tak? Dan kepuluan yang lainnya lah untuk berlindung, kan kalau segi dalam, dalam segi sains pun sama betul tak? Rutin dengan urus masa kita kena hebat. Rutin kita kena hebat. Saya dah selalu cakap dan cakap dan cakap, rutin adalah tanda orang yang mempunyai impian. Kalau orang tak ada impian, dia tak ada rutin. Okay, you kena pastikan. Tak kisahlah you kerja full time ke, you ada kerja hakiki ke, tidak ke. You mesti ada rutin. You mesti block masa you. Okay. So, skill komunikasi you kena hebat, cara you berkomunikasi dengan orang, cara you sampaikan maklumat you, maklumat yang ada, cara you nak uh, you punya carta untuk buat komunikasi kena ada juga, kena hebat juga. Pengurusan listing you hebat, you dapat listing, apa you nak buat dengan listing you. Pengurusan pemasaran, cara you nak memasarkan you punya uh, listing, kena hebat. Okay, pengurusan bantahan, macam mana you nak menguruskan bantahan orang. Okay kena hebat juga. so benda-benda ni sepatutnya you ada jawapan dia masa you lalui induction ingat eh, induction bukan 100% dia hanya cukup untuk you nak melepaskan kadar untuk you melakukan tugasan you sebab kita ada kita punya uh, spesifik topik untuk benda-benda ni okay? skill closing kita kena hebat skill closing tu macam kita punya swiss knife dalam tu ada macam-macam ini screwdriver tak boleh pipih tak boleh, pakai philip flawernya yang jenis yang X2 tak boleh pakai pisau macam-macam ada kat situ. Eh, closing kita kena hebat. Kalau seorang yang tak boleh closing sebab dia tak mempunyai tool yang cukup. Dan ingat disiplin diri kita hebat. Kalau siapa yang datang meeting pagi-pagi saya kata disiplin ialah disciple. You are your own disciple. Ah you percaya dengan sesuatu, you follow dia. Kita percaya dengan Islam, kita follow apa yang diajarkan oleh agama Islam kita, betul tak? Orang gemistan suruh puasa, kita puasa sebab kita are uh, disciple of apa yang diajar oleh uh, Nabi Muhammad kan Sama juga dengan Dengan apa saya yang you lakukan ni Kalau you percaya dengan apa yang you nak You percaya dengan You percaya dengan you punya apa tu uh, Ini adalah satu-satunya yang boleh mengeluarkan you daripada Whatever problem yang you ada Nah, Kalau sekiranya you rasa ya, inilah, inilah dia kalau sekiranya you tersekat dengan kerja uh, kerja you daripada perde sembilan ke enam, you tersekat dengan hutang yang banyak, you tersekat dengan uh, dengan apa tu keadaan yang you masa yang tak ada. Kalau sekiranya you tersekat dan kalau you rasa hatana lah sesuatu yang boleh mengeluarkan masalah tu, maka you kena mempunyai satu keyakinan yang teguh bila you yakin dan you teguh you akan menjadi disciple dengan keyakinan tersebut dan benda apa-apa saja yang jalan yang datang kepada you benda tu hanyalah benda yang kecil eh, macam hujan renyai-renyai ah renyai, renyai. eh, kalau sekiranya orang tu dia dia dia tahu apa dia nak buat hujan ribut pun dia lalu tempuh sebab dia anggap macam renyai-renyai betul tak kalau sekiranya dia aa, ketika aa, katakan dia nak balik nak balik rumah hujan Anak dia lapar, dia kena bawa makanan. Dia tempuh hujan tu betul tak? Ha? So, ingat eh. Disciple diri kita, okey. Hai, saya Abdul Rashid, Coach Atanah anda. Sekiranya you suka tip seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi. Thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain.